Nama saya Meliana. Selamat datang di Mata Kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas exercise 4.9, yaitu untuk meng production order dan mengkonfirm hasil proses produksinya. Yuk, kita lakukan bersama. Kita menuju ke transaksi di folder logistik, kemudian production. Apabila di buku teman-teman tertulis production control, mohon mengganti dengan shop floor control. Lalu kita pilih order, create. Kita akan menggunakan CO01 untuk membuat production order. Double klik. Material yang akan kita buat adalah R, strip. F1 nomor login kemudian plannya adalah 1000. Lalu setelah itu kita tekan tombol enter. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksi. Kita tulis 10 sesuai dengan exercise yang ada di buku. Lalu diminta untuk Menuliskan tanggal di mana produksi tersebut harus selesai, yaitu 2 minggu. Berarti 2 minggu itu di Desember tanggal 8 ya, karena hari ini tanggal 24. Saya pilih, ketika ditekan enter, jadwalnya akan menghitung kapan proses produksinya harus dimulai. Setelah itu jangan lupa menekan lambang bendera, kalau di sini tidak ada gambar benderanya, tapi ada tertulis release order, ini berarti kita akan menyetujui production order ini. Tekan tombol release order, pastikan di sini tertulis release carry out, setelah itu teman-teman tekan tombol save. Tunggu sebentar hingga nomor production ordernya muncul di sebelah kiri ya teman-teman. Nah di sini nomor production ordernya sudah muncul. Teman-teman dapat melanjutkan ke step berikutnya yaitu melihat Stok atau requirement list, apakah teman-teman masih ingat? Tiketnya, apabila teman-teman masih ingat, kita bisa input langsung di sini. Tiketnya yaitu md 04 Lalu saya tekan tombol Enter. Panggil lagi material yang ingin kita lihat stok atau requirement listnya, yaitu L strip F1 pagar-pagar. Tekan tombol Enter di sini, kita dapat melihat. Stock atau requirement list dari material R-F1 strip pagar-pagar. Nah, ini adalah nomor production order saya. Saya akan copy karena saya akan gunakan untuk step berikutnya, yaitu confirm production order. Caranya kita akan pindah ke transaksi logistik, kemudian production, show floor control, kalau di buku teman-teman tertulis production control, mohon diganti ke shop floor control ya. Kemudian pilih confirmation. Enter. Kemudian masuk ke transaksi CO15 for order. Masukkan nomor order yang punya kita tadi. Lalu tekan enter. Teman-teman dapat memilih final confirmation. Lalu tekan tombol save. Apabila sudah ada pesan confirmation save nah kalau kita mau lihat MD04 lagi boleh langsung aja pakai tikotnya ya teman-teman sini nah teman-teman dapat melihat perbedaannya dari yang tadi ya kalau tadi di sini ada production order yang belum selesai ketika dia sudah dikonfirm, hasil proses produksinya akan masuk menjadi available quantity Demikianlah hasil pembahasan dari exercise 4-9, semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih.